Hai, hai hai Provinsi Riau adalah rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau Sumatera. Tetapi sayangnya sekalipun sudah dilindungi secara hukum, populasi harimau terus mengalami penurunan hingga 70%. Namun meski mengalami penurunan drastis, harimau ini masih sering muncul dan masuk ke permukiman warga. Seperti seekor harimau Sumatera yang dilaporkan kembali berkeliaran, di dekat perkampungan di Nagari Pasialawe, kecamatan Palupua Agam. Wali Nagari Pasialawe mengatakan, ia mendapat laporan kemunculan hewan dilindungi ini dari warga. Kemunculan harimau Sumatera tersebut juga sudah diketahui sejak seminggu terakhir. Bahkan salah seorang warga sempat melihat langsung keberadaan harimau itu dalam jarak hanya 3 meter. Menurut dia, laporan kemunculan hewan ini terjadi di Bateh Padang, Jorong, Palupuah. Kecamatan Palupua sendiri sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan dan harimau Sumatera dilaporkan seringkali muncul di kawasan ini. Rata-rata kemunculan harimau ke permukiman warga tidak lain, ialah untuk mencari mangsa. Namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan jika bukan hanya hewan ternak saja yang menjadi target buruan, melainkan juga manusia. Masuknya, satwa buas tersebut ke permukiman warga sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Habisnya, mangsa dan menyempitnya habitat juga bisa menjadi pemicu harimau masuk ke perkampungan. Namun, tidak semua harimau yang keluar dari hutan itu dapat dikatakan berkonflik dengan manusia. Interaksi manusia dengan harimau dapat dikatakan sebagai konflik apabila mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, kebudayaan dan pada konservasi satwa liar atau pada lingkungannya. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya selain menampakkan diri si raja hutan ini juga kerap meninggalkan jejaknya untuk meneror warga yang tinggal di dekat hutan seperti yang terjadi ketika media sosial dihebohkan dengan kemunculan foto harimau Sumatera yang disebutkan berasal dari kamera pemantau milik BKSDA Sumatera Barat. Disebutkan, lokasi kejadian harimau terekam kamera pemantau ini di Pincuran 7, Balingka Agam. Kepala BKSDA Sumatera Barat mengatakan, informasi ini tidak benar. Ia juga mengatakan setelah dilakukan pengamatan dan penelusuran terhadap foto yang beredar di salah satu akun media sosial itu, maka disimpulkan bahwa foto tersebut adalah hoax. Lokasi pengambilan foto berada di salah satu daerah di Provinsi Riau, bukan di pincuran tujuh Balingka sebagaimana foto yang telah beredar di media sosial. Kepala BKSDA Sumatera Barat berharap dan menghimbau kepada siapa saja, agar setiap informasi yang berhubungan dengan satwa liar, untuk terlebih dahulu dikonfirmasi kepada BKSDA sebelum disebarluaskan, sehingga informasi menjadi valid karena hal tersebut dapat menyebabkan disinformasi yang berujung kepada terjadinya keresahan di tengah masyarakat. BKSDA saat ini juga sedang melakukan penanganan konflik Satwa Harimau dan manusia di Puncak Kabun, Jorong Baringin Nagari Cingkaryang, Kecamatan Banu Hampu Agam. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.